Hai mukanya hancur banget sumpah ya Allah mukanya hancur banget sampai aku ini ini badanku sampai yang aku cerita aku baru tuh cerita ini percaya aku adanya hantu percaya banget tahu berarti sesosok wanita wajah hancur ya hancur banget wajahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi di channel kesayangan kita, Gibah Hantu. Malam ini kami kedatangan tamu dari kota Kendal yang ingin berbagi cerita tentang kisah nyata. E, mungkin langsung saja ya. Kita sapa. Malam. Hmm, bisa perkenalkan? Ya, eh, nama saya Anggu. Pekerjaan saya untuk desain interior Oke Untuk malam ini ada cerita apa ini pak? Eh, pas banget, dikarenakan tadi aku bilang desain interior Itu dikarenakan itu masih ada sanggupnya sih. Itu daerah mana itu? Di Semarang Oke Saat itu saya sama Berapa orang itu? Kurang lebih 20 Oke cukup banyak ya 20 orang hmm itu ada project di Semarang, Semarang Timur kurang lebih itu untuk renovasi rumah tua dijadiin cafe Oh tadinya rumah, hmm, itu ini. berarti rumah kosong atau gimana itu? Rumah kosong udah nggak punya di diharapkan lebih orangnya itu di luar kota, kurang lebih di Bandung lah. Ownernya itu kita cuma lewat uh, via WA untuk tekan pembahasan itu, setelah itu uh, dari owner juga udah acc, kita kerjain itu bang, nah, kita kerjain di sana, kita sama tim saya kan, di sana kita kerjain, dikasih waktu sama owner itu kurang lebih satu minggu. Oke, satu minggu itu pengerjaan apa itu? Itu kurang lebih ya desain lah dari bangunan tua cuma di renovasi oh. kayak kayak, diperbarui kayak lagi ya penempelan interior, <tuh> interior kayak HPL kayak pengelasan pokoknya di desain kafe lah, lah gitu oke okay. saat itu kita kerja sama tim enam 6 hari 6 hari kerja kita kan cuma enam hari ya 6 hari kerja itu posisinya itu kurang Turn terus sama owner gitu kan, kita ditekan. soalnya kafenya mau buka mungkin ya? Iya, dikarenakan itu udah uh, berapa pemborong itu dia nggak cocok harga. Ya. Oke. Okay. Nggak hmm. cocok harga, ya, <tuh> di, dia juga udah ngejar untuk waktu jam buka itu sebelum tahun baru. Sebelum tahun baru, itu kafe harus dibuka saat nah, itu posisinya Desember kita kerja itu Desember akhir Desember akhir kita kerja padahal dari speknya dia itu harus September awal mulai kerja kalau yang dulu dulunya. itu kan kena project kena saya kan dikasih dari temen temen dia kasih nomor kena dari temen saya kasihkan saya juga anaknya baru telepon saya ngasih project itu saat itu setelah setelah berapa selang kita rumpingin dapatlah Project itu kan Project itu kita garap setelah kita garap posisinya lagi uh, ada keanehan apa itu keanehan saat itu kan posisinya untuk satu hari kita lembur dua hari kita lembur lagi kita setut lagi itu <tuh> untuk jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk jam kerja normal, untuk kerja normal kan biasa jam 8 sampai jam 4. Gitu M -m -m bas. Standar lah, standar kerja itu. Kan? Saat itu posisinya kita harus kerja, kerja tayang. Sebelum order itu, kita kan dikasih spare, uh, dikasih intinya kalau bahasa proyek itu, uh, kalau kamu melewati Project ini lebih dari enam hari, kamu kena karut kuning gitu kan kamu kena denda tim saya ntar kena denda itu setelah itu kita kerjain kita kerjain saya sama teman-teman setelah kita lembur kita garap posisi malam untuk kejadian jam berapa itu? posisinya malam jam sepuluh masih jam sepuluh masih sore lah, agak aneh tapi posisinya itu hujan hmm. setelah hujan redah itu kejadiannya apa itu? Ada ah, sosok, kan? Ah, kita yang, yang satu ada pegarapan di atas, kan? Posisinya dua lantai. Oh, lantai dua itu ah, dua lantai, Yang satu itu teman saya, kerjanya di atas. Dia itu untuk bikin dekor lah, <tuh> untuk setelan dekornya. Dia lagi di atas, yang lainnya itu di bawah. Kita biasalah. Untuk cari, ini. Bagi tugas ya, biar selesai, biar selesai semua. Hmm. di atas dikarenakan untuk finishing hampir, hampir selesai di sana. Uh, posisinya di situ dia sendirian kan. sendirian saat itu dia itu dilihatin sesosok uh, perempuan dia itu sambil ngesot. Oh, sambil ngesot? Perempuan ngesot? Sambil ngesot, si. Oke, okay. ada penampakan perempuan ngesot. Itu untuk pakaiannya gimana? Tuh? Ya, pakaiannya, eh, eh, husup. Oh. musuh apa ya, ada tanah-tanahnya gitu. Dia sampai, <tuh> yang di atas tuh teriak, kita yang di bawah otomatis naik, kan Berarti teman Anda yang di atas itu sendiri? Sendiri, sendiri. Dia kan untuk ah, finishing, udah finishing. Dia sendiri perlu dia teriak saat teriak kita naik semua satu tim kita naik kenapa aduh gitu kan dia udah pingsan kita oh. sambil atas itu udah pingsan tuh pikirannya udah aneh. Iya dia minta ya. tolong gitu kan kita naik barusan kita naik itu prosesnya dia udah pingsan udah kita <gasih> kasih lah pertolongan gitu kan. <gir> mungkin. Pada waktu minta tolong pikiran Anda dan teman-teman mungkin ada kecelakaan kerja, yeah, hmm. mungkin apa kesetrum yeah. atau gimana gitu. <laughs> Ternyata, Ternyata saat setelah dia sadar, uh, hampir setengah jam lah, hampir setengah jam dia itu sadar kita turunin kasih di bawah kan kira-kira kesetrum atau gimana ada italase yang uh, kabel itu lupas gitu, kan? <tuh> terus dari teman-teman enggak ada gitu kan. kita cek lagi enggak ada pokoknya dia bangun dia cerita Tapi di atas ada sosok perempuan tuanya sosok, gitu. ya kan. dia tangannya gini-gini katanya tangannya gini-gini minta minta tolong <tos Solar> tapi ada suara enggak ya enggak kayak orang tuh cuman kayak enggak, enggak ada suara cuma suaranya suara Kayak gitu, oh gitu. Lah. Hmm. Gitu, lah. gitu. Aku itu, Bener lah itu. Aku nggak percaya saat itu. <laughs> Benar nggak percaya. Masa sih wah, di dunia tahun dua ribu dua gitu ada hantu kan? Berarti anda masih belum percaya ya? Ya kalau untuk sebelum itu aku nggak percaya. Hmm, karena belum pernah mengalami hal-hal ganjil ya tapi untuk ceritanya kan itu hari kedua saat hari ketiga ada lagi itu saat uh, hari Rabu malam Rabu malam Kamis Rabu malam Kamis tadi ada lagi uh, temenku ya yang di belakang belakang cafe itu dia lagi buangin puing itu ambilin puing lah kita ngumpulin lagi beres-beres beres di beres. nah, beres, beres. ya, nah, kan itu kan bekas kempuran harus kita buang dia malah nggak kerja malah dia itu main sendiri di situ main maksudnya dia itu kayak interaksi sama sesosok suatu anak kecil Oke itu itu jam berapa itu kejadiannya kira-kira <tuh> kira-kira jam, ya, kurang lebih jam <tuh> 11 siang Malam. Oh, malam. Hmm. Itu hari ketiga berarti lanjut lembur lagi. Nah, lembur terus oke okay. Soalnya kejar ah, deadline nah, ya itu mepet. 20 orang lembur semua. Oke. Okay. ada yang lembur ditinggalan kan hampir Mepet, mepet gitu, ya waktunya. Kan. Terus saat itu kan aku sama teman-teman itu ke apa? Ke depan kan dia sendirian di belakang untuk Ambilin kuing-kuing yang bekas bongkaran mm -hmm. untuk dimasukin ke dalam mobil, mobil pick up kan diambilin dari belakang ke depan. Saat mm -hmm. itu posisinya dia malah nggak ngambil satu kali dua kali, terus dia nggak keluar lagi. Kirain gimana gitu kan? Terus aku kok cek ke dalam, uh, cek ke dalam. Gitu. Aku cek ke dalam. Itu malah dia main sendiri, main sama sosok anak kecil. Aku, aku giniin apa yang ngomong gitu ini aku lagi main sama wah uh, kok ada orangnya gitu. loh kamu ngomong sama siapa di sini tadi ada orang loh anak kecil oh uh, aneh Enggak ada aku bilangnya bilang, gitu ngamur terus aku suruh yaudah kamu ke depan aja enggak usah ke belakang kalau mau ke belakang suruh temenin dua orang tiga orang gitu lalu akhirnya ya dia nggak berani ke belakang jadi ya, orang lain setelah itu untuk hari kejadian hari keempat berarti ya hari keempat ya <tuh> uh, itu yang paling menurut aku tuh aku nggak percaya untuk saat uh, hari ketiganya itu aku nggak percaya ada sosok masa ada cocok anak kecil awur hmm. paling menurut aku kecapean gitu hmm, ya oke bisa jadi Kecapean <tuh> hmm. masa Nggak, nggak umur aku bilang gitu Yo, masih ayal-ayalan sama yeah. ayal setelah itu uh, posisinya itu hari pas itu kamis malam uh, kamis malam jumat itu kan kejadiannya kurang lebih kamis malam jumat liwon kamis malam jumat liwon kamis malam jumat, malam jumat tuh dia itu posisinya itu kita kan e, satu grup itu kerja yang bagian ini ini semua kita kejar lah posisi yang dikatakan tinggal pengecetan tinggal ini malah posisinya itu aku yang dilihatin malam itu Oh apa itu yang tadinya ada <tuh> nggak percaya malah dilihatin sendiri ya kan? dilihatin sendiri -dilihat apa, apa aja sama teman teman <tuh> gue gitu kan oh nggak ada lah orang-orang kayak gitu gitu malah dia itu Uh, pada ya udah ntar kamu ke belakang biar kamu lihat sendiri. Mm -hmm. gitu. okay. Oh nggak ada oh setan-setan apa nggak ada gitu. Aku kan bilang gitu sama temen. -temen. Malah malam itu posisinya mereka itu kan uh, ada yang bagian ini bagian itu. Aku posisinya itu di depan. Di depan aku untuk beris-beres dengan beris-beres sama uh, salah satu orangku tapi orangku itu kan posisinya itu temenku kan ke Tengah, ruangan tengah. Nah itu di depan kan ada kursi-kursi. Oh, ada perempuan duduk situ. Itu posisinya jam setengah satu malam. Itu anda yang lihat? Nah, sungguh <laughs> aku sendiri yang lihat. Ada perempuan sendirian gitu kan. Kira-kira bukan siapa? Gak ada orang. Saat nah, itu kan aku samperin. Aku samperin terus aku ngobrol sama dia. Ah, makanya lagi apa yang sendiri-sendirian? Aku bilang gitu yang enggak mas aku lagi ini cuma nungguin pacar aku hmm. dia bilang gitu balap pacarnya kemana enggak tadi oh, ini aku suruhin apa dia itu untuk beli jajanan lah Memang atau apa gitu kan terus aku aku noleh, aku noleh, cuma noleh bang itu cuma aku noleh. Noleh gini ah oh, waduh mana ada pacarnya di sini itu kan aku aku ejek dia perempuan <tuh> Aku kalah lagi udah hilang tuh. Masih hilang ada Tapi ada udah pastikan sekitar anda enggak ada itu. Gak ada, enggak ada sama sekali. Itu aku, <tuh> Tapi untuk pakaiannya seberapa itu? <tuh> pakaiannya biasa hitam biasa. Hitam <tuh> semua. Celana hitam kayak lah. baju hitam gitu. Wajahnya ya wajahnya cantik sih cantik. Buat aku, cantik putih cantik agak Chinese-Chinese gimana gitu kalau oh. terus posisinya itu <coughs> setelah itu dia nggak ada baunya itu ada bau-bau agak nggak sedap gitu kan bau-bau tau lah bau-bau amis-amis oke bau, -bau, bau amis-amis amis. okay. -amis, busuk gitu terus aku posisinya itu ah, ini masa hantu gitu kan posisinya udah aku agak berinding gitu hmm. ya gue kalau cerita aku agak berinding hmm. lagi ke dalam sama Uh, teman-teman kumpul lah di aku tadi kayak gini aku takutnya ntar aku di ejek aku diem aku saat itu diem aku gak berani ngobrol ngobrol sama teman-temanku masalah ada tuh di depan gitu. saat itu posisinya itu aku besoknya lagi aku ngobrol sama security situ ada security ya yang... seperti hari kelimanya ya eh, hari kelima itu untuk malam uh, Jumat malam Sabtu lebih Nah, itu kan lembur lagi kita. Lembur lagi posisinya itu kurang lebih jam 11. Jam 11 kan sepertinya kan agak jauh. Dia kan di depan lah. biasa muter muter gitu kan. aku ngobrol sama dia. Eh, kemarin tuh ada perempuan di sini. Emangnya di sini dulu ada kejadian apa? Karena aku aku masih penasaran, penasaran sama itu Oh gini, sebelum kalian tuh sampai sini, kalian tuh kerja renovasi ini se -se seminggu sebelumnya itu ada kejadian kecelakaan. Kejadian kecelakaan di mana? Di rumah itu? Bukan di depannya. Oh di depannya. Berarti jalan. depannya jalan raya itu? Jalan raya. Jalan okay. raya. Gede, jalan raya gede. Ah. Nah, itu posisinya itu untuk perempuannya juga itu kecelakaan. Itu kan kecelakaan. Ah ditabrak sama mobil dia mau nyabrang kan nyambrang belok gitu dia kan dihantam sama mobil kepalanya katanya security sih ya itu hancur uh kepalanya hancur ya bajunya hitam aku saat itu dilihatin fotonya saat dia kecelakaan kan dia kan di situ moto gitu masih ada fotonya ya bajunya persis oke mungkin wanita yang dilihat anda semalam bisa jadi korban kecelakaan itu kurang kan? lebih dikandakan baunya itu amis-amis gimana hmm. gitu sama segimana kan, amis -amis gimana, kan? posisinya itu aku sendirian aku nggak percaya nggak kan? nah, nah. percaya kok malam yang kena gitu kan? dari pada saat itu anda yakin bahwa dunia lain itu ada Ya, belum Mulai percaya. Belum. Belum? Belum, oh, belum, belum, belum, belum, belum. Oke, okay. ya, agak-agak sedikit-sedikit -agak sih. Cuma masa sih, masa sih, di hati saya, masa, hmm. masa, hmm. masa sih, masa Mas sih. Masih belum percaya, belum, ya? belum termasuk. Masih lima lah. Oke, okay. 50% lima untuk kepercayaan gitu kan? Terus malam selanjutnya, untuk malam Jumat, malam Sabtu ya. itu malamnya berarti ya, malam kelima, kan. malam kelima penungguan budget harus selesai tapi untuk itu orangnya yang spesial-spesial uh, untuk garapan tersebut itu bukan bukan semua orang tuh bisa mengerjakan nah, ya Woy, dipilih orang-orang kepercayaan nah. uh, di kepilihan orang yang di bidangnya itu Oke okay, yang bisa mengerjakan nah, bukan, itu ya. bukan orang yang sembarangan kayak tenaga-tenaga hmm. itu enggak itu untuk desain interiornya itu desain interior Orang-orang pilihan ah, di bidangnya, pokoknya ya. oke. <coughs> ada berapa orang itu waktu itu? Itu kurang lebih ada orang enam. Orang enam, enam termasuk saya, kan? Enam itu berarti kita... udah hampir-hampir finishing, udah hampir selesai ya. Hmm, hampir selesai. Kita kerjain tuh, kita kerjain posisinya itu, kita setut dikarenakan akan selesai itu kurang lebih jam dua, jam dua malam. Ya, jam dua pagi ya. Iya ya jam dua pagi. Jam dua pagi, <tuh> jam dua pagi itu kurang lebih jam setengah satu. Setengah ada 1. kejadian apa itu? Setengah satu tuh aku dilihatin yang perempuan itu perempuan itu ada nongol lagi. Perempuan sosok yang sama seperti kemarin. Nah, nongol lagi di mana itu? Ya di kursi itu lagi. Oh, di depan lagi? Nah, di kursi itu lagi kursi yang sama tempatnya yang sama itu apa yang waktu itu anda kan udah tahu cerita dari security yes. pada saat anda melihat lagi apa yang anda lakukan mukanya hancur Bang us uh. mukanya hancur banget sumpah ya Allah mukanya hancur banget sampai aku ini nih badanku sampai yang aku cerita aku baru tuh cerita ini percaya aku adanya hantu percaya banget tahu berarti sesosok wanita wajah hancur ya? hancur banget wajahnya sampai itu ada ada ini kan ini rusak nih kan hmm. ini agak peok nih ini kepala tuh agak peok itu mata itu udah hilang tuh sebelah tuh hmm. berarti darah udah, udah. Nah, udah hilang tuh separuh. mata udah nggak ada tuh oke okay. jelas itu perempuannya pakai baju itu kan selana masih sama hmm. Auto dong, aku terus masuk, aku jerit aku jerit jerit. Orang uh, teman-temanku kan itu uh, waktu itu teman anda ada di lantai satu apa lantai dua? Ya di bawah. Oh di bawah, di bawah semua. semua berarti? Nah, di bawah semua terus aku jerit itu, soklah, sok lihat sosok itu. Ternyata hmm. ada ya sosok. Ya, ada. sosok. Selain kita, dunia ada, iya, iya, ya Intinya apa ya kalau kita itu ya, kalau belum lihat sih belum percaya ya, tapi kalau udah rasain sendiri lihat sosok itu baru memang beneran ya. ada ya. Intinya <tuh> kita nggak usah <tuh> uh, apa ya, ngajak lah teman gitu kan. Kalau teman yang ada dilihatin terus kita ngajak, oh masa sih, oh masa sih itu kan harusnya gimana kayak nah, kita mending diem sih kalau sekarang okay. aku kalau ada yang orang yang dilihatin gitu atau gimana tuh atau... mending diem aja ya, ya. daripada iya. nanti kita yang kena gitu ya gitu. terus ya untuk malam terakhir ya kurang lebih aku tuh lihat untuk pekerjaannya itu kan untuk finishing berarti udah hampir jadilah lah ya hampir jadi kurang lebih kurang 10% untuk project ya. Terus kita itu cuma enggak, enggak semua sih, kita kurang lagi itu cuma empat orang. Empat orang untuk malam itu. Empat orang untuk malam itu posisinya kita itu kan untuk dikejar sama owner Deadline ya, karena udah perjanjian dari awal seminggu harus selesai. Ya kurang lebih deadline kita harus selesai dalam waktu satu minggu. Kalau enggak kita selesai, kita kan dapat penalti satu kelompok itu kan kita dibagi itu, eh ini dikarenakan kurang dikit, yaudah kita empat orang aja gitu, empat orang untuk kerjain ini ya usah orang banyak lah gitu, lah. Udah kita kerjain empat orang, empat orang itu kita kerjain posisinya itu kita selesai itu jam satu, jam satu malam, jam satu malam, kita beres-beres sambil kita beres-beres kurang lebih ya jam setengah dua lah, itu posisinya itu jam 11 tuh ada kena keanehan tuh banyak banget tuh apa itu sosok yang pertama itu ada yang dilihatin salah satu dari teman kita gitu kan ada lagi yang sosok anak kecil itu yang di belakang terus perempuan itu juga itu berarti muncul semua itu iya. tapi yang dilihatin bukan anda teman-teman anda semua Asli. itu semua itu dilihatin satu-satu persatu terus kita kabur dari situ hmm. sampai proyek itu kita nggak terusin kurang dikit padahal kita mendingan kabur gitu kan daripada kita ketakutan di situ oke okay, oke okay, oke okay. terus kita cari informasi kita korek-korek dari tetangga rupanya itu tempat itu bekas tempat kebakaran rumah-rumah Belanda yang pernah kebakar bulunya lagi pernah itu pernah ada kejadian meninggal di situ kebakaran lagi dulunya di situ di daerah Semarang itu ya iya Semarang Timur Semarang Timur terus posisinya lagi kita kita kan sama uh, kurang lebih teman lah untuk bilang sama owner mendingan kita kerjain siang gitu kalau siang nggak terlalu lah tapi kita mendingan nggak usah orang dikit takut tapi kan itu udah malam terakhir iya kita mendingan kita kena denda Oh, oh anda ya kita kena denda saat oh. itu Kita kena denda Dikarenakan mau kita kena denda tapi kita tawar sama honor itu hmm. biar dendanya itu enggak terlalu gede kan. karena tahapnya kurang sedikit ya nah, kurang tinggal sedikit, sedikit. Oke okay. nah, cuma honornya itu ngasih kesempatan lah ngasih kelonggaran Kelonggaran ya, lah. Lah. untuk kita ya tapi kita nggak dikasih penalti sih berarti untuk keesokan harinya nah, masih lanjut lanjut untuk nyelesain yang nyelesain tadi malam itu. ya kita selesaiin tapi kalau untuk teman-teman paling-paling yang dikit tok, yang mau ngerjain soalnya udah udah tahap hmm. mau selesai cuma kita didampingin sama sekuritinya kita minta tolonglah kita kasih ah, rokok gitu kan yeah. kita didampingin Terus posisinya itu kurang lebih ah, kejadian setelah itu uh, selisih dua. dua hari setelah kerjaan anda selesai nah, dua hari berarti anda udah pulang udah, udah, iya, udah pulang semua hmm. dua hari setelah itu kerjaan selesai kita udah dapat upah lah dari owner <tuk> dapat upah kita cuma tinggal 10% persen biasalah untuk project proyek itu itu posisinya untuk malam yang uh, dua, dua hari yang setelah kita kerjain itu seperti yang nemenin kita itu meninggal Bang meninggalnya karena ada pembunuhan di situ. Oh ada pembunuhan begal atau gimana itu ya kurang lebih ya kurang lebih kayak gitu di kanan-kanan itu -kanan juga ada sih koran-koran juga luar. gimana ini ceritanya kok bisa sampai nah, ada begal ada begal di situ ada mau masuklah mau masuk di tempat kafenya itu enggak sebelah kafe oh sebelah kafe sebelah kafe itu kurang lebih adalah untuk uh, tempat kan. apa itu sebelah kafe uh, yang enggak aku sebutin sih kurang lebih adalah tempat hmm. di situ ada adalah buat nyimpan barang-barang yang berharga nah, tempat itu <tuh> okay. itu ada pembunuhan Tem pembunuhannya Pas di kursi yang aku yang, lihat perempuan itu. itu. Pas di situ, Bang. Di depan itu persis. Oke. Okay. Itu kejadian aku dikasih tahu sama temanku yang di sana bagian maintenance. Kan yang nalin oh, yang itu, kerja ya. di sana. yang kerja di sana. Dikasih fotonya. Loh kok pas kejadian ada perempuan itu? Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ya dalam aku cerita kayak gini kemungkinan sosok-sosok itu ingin ngasih tahu sih bahwa dia ngasih tahu interaksi lah bahwa aku sadar untuk dunia itu, lain itu ya, ada. dunia lain itu ada dia mau ngasih tahu bahwa ada sosok ntar ada kejadian atau apa kita kan juga nggak bisa menebak-nebak gitu kan ya akhirnya kita tahu endingnya endingnya ada pembunuhan situ oke okay. ya nah, untuk ceritanya makasih bang udah masih kesempatan untuk bercerita di podcast Ibah tuh. Ya. oke okay. terima kasih untuk Pak Agung ceritanya cukup menarik ini pertama ada sosok wajahnya hancur katanya korban kecelakaan kemudian ada lagi eh, korban begal di tempat yang sama ya oke okay. Terima kasih sudah berbagi cerita di Giba Hantu. Untuk teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen agar channel kisah bisa lebih maju dan kita bisa menceritakan kisah-kisah horor lainnya. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.